yang telah menyempatkan waktunya ke AS lagi dan kami dari World. mungkin tempat dan apa yang akan kita rumahkan kami. Karena ini terima kasih kepada tim Dari ini setelah dari.